Raffi Ahmad ditinggal istri, ini pesan Nagita, Raffi Ahmad, 29, ternyata kini ditinggal pergi istrinya, Nagita Slavina, 29, akibatnya. Pria yang kini sedang digosipkan selingkuh dengan pedangdut Ayu Rafi Ahmad, 29, ternyata kini ditinggal pergi istrinya, Nagita Slavina, 29, ting-ting, 24, harus menjalani beberapa hari tanpa istri. Putra wayangnya Rafat Harmalik Ahmad, satu juga harus menjalani hari harinya selama sekitar sepekan tanpa sang bunda. Apa yang dialami Rafi dan dilakukan Nagita bukanlah sebuah perceraian. Namun ibadah Nagita bersama ibunda Rafi, Emi Konita, sekaligus mertuanya sedang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah. Mereka berangkat bersama dengan seorang sosialitas sekaligus pengusaha agen dan biro perjalanan wisata dan umrah, Medina Susani Devina Zain. Ketiganya meninggalkan tanah air menggunakan pesawat terbang maskapai Arab Saudi, Saudi Arabia Airlines, selasa tanggal 25 bulan 10 tahun 2016, berdasarkan foto diposting melalui akun masing-masing pada Instagram. Mereka duduk nyaman pada kelas bisnis. Sebelum berangkat, saat Nagita pamit kepada Raffi, dia meminta doa serta menitip pesan. Sayang, hati-hati, ya. Doain aku sehat-sehat di sana. Tutur Nagita kepada Raffi melalui sebuah tayangan infotainment. Entah mengapa Raffi tak ikut dalam rombongan umrah ini, padahal sebagai artis tajir. Tentu biaya tak menjadi masalah bagi dirinya. Nagita pergi umrah tanpa Raffi saat baru saja merayakan dua tahun pernikahannya. Pasangan ini merayakan ulang tahun pernikahannya yang kedua. Senin, tanggal 17 bulan 10 tahun 2016 lalu, selama 2 tahun membangun bahtera rumah tangga. Pasangan ini diterpa badai berupa gosip perselingkuhan. Raffi tak hentinya digosipkan selingkuh dengan Ayu Ting Ting. Akibat gosip tersebut, pasangan ini sempat diterpa rumor akan cerai Belakangan, rumor tersebut dibantah Hotman Paris Hutapea Pegacara yang dikabarkan akan terlibat dalam kasus perceraian ini Walau suaminya diterpa gosip selingkuh dengan janda, rumah tangganya bakal bubar Namun Nagita rupanya tetap tegar sebagai seorang istri dan ibu satu anak Kakak dari Caca Tengkar ini gitu setia dan sabar kepada suaminya. Kesabaran dan kesetiaan itu mendapat pujian dari Rafi. Istri saya memiliki kesabaran seluas samudera dan setinggi angkasa. Ujar Rafi memuji Nagita dalam curhatnya. Pujian Rafi disampaikan melalui sebuah diari video atau vlog yang diunggah melalui channel Youtube Ransentertainment. Rafi merasa sangat beruntung memiliki seorang istri penyabar yang setia mendampingi hidupnya dalam kondisi apapun, mau berita kurang baik atau baik. Istri saya selalu percaya pada saya, kata putra Emi Konita dan almarhum Munawar Ahmad ini. Gara-gara ini, Nagita Slavina dibanjiri hujatan hatres. Artis cantik Nagita Slavina baru-baru ini berangkat ke Tanah Suci. Kepergian Nagita Slavina ke Tanah Suci bukan dalam acara berlibur. Namun, lebih kepada ibadah, istri Raffi Ahmad ini menunaikan ibadah umrah didampingi dengan mertuanya, Emi Konita. Nagita mantap melangkahkan kakinya ke Tanah Suci. Kepergian Nagita Slavina ke Tanah Suci tanpa didampingi oleh suaminya, Raffi Ahmad, suka beg hijab syari, cantik mertua, dan mantu ipatut jedak Contoh, ujar akun Lena Sibor. Ujian dan komentar positif pun mengiringi Nagita Slavina dan M.E. Konita yang tengah menjalankan ibadah. Namun kepergian Nagita ke Tanah Suci untuk kumbrah ini malah membuat seorang netizen murka. Dia ngomel-ngomel tak pantas didengar orang kalimatnya. Betapa tidak, baca aja komentarnya, mungkin akan ikutan jengkel. Karena komentarnya sungguh terlalu benaran sakit jiwani orang. Report rame rame itu akun gila, dendam kesumat Kinya tuh orang mamam cek, udah bagus hilang Kenapa pakai nongol lagi coba tagar boykot ayu ting, -ting netizen dengan akun Dian Dian garis bawah, dian garis bawah ini bahkan mendoakan Nagita agar diazab oleh Tuhan. Bahkan akun tersebut tega-teganya menyebut bahwa kepergian Nagita hanya pencitraan. Akun tersebut menuliskan komentarnya lantaran Nagita meninggalkan Rafathar yang masih asih. Beneran sakit jiwa nih orang, Reporter rame rame yuk tuh akun gila, dendam kesumat tuh orang mamam seh, udah bagus hilang. Kenapa pakai nongol lagi coba tagar boykot ayu ting-ting? Ujar akun at ting-ting yang mengunggah foto tersebut. Entah apa yang membuat akun dianian garis bawah dian garis bawah menuliskan komentarnya yang dianggap tak pantas ini. Bahkan banyak netizen yang menyalahkan akun dianian garis bawah dian garis bawah ini. At putri garis bawah Levi Oktadiansyah. Sakit jiwa tuh hor. walaupun gigi ninggalin rafa tetepkan niatnya ibadah bukan jalan-jalan terus palingan gigi utin pen asi banyak di kulkas, sekarang udah canggih hex asi BS disimpan, etimeh begajulan. Lah, kan minum masih gak harus langsung BS diperah tuh ASI. saja Gigi Ud punya stok asih banyak buat Ravatar. gak mungkin Gigi gak punya persiapan. Mas mending Gigi ninggalin Ravatar buat ibadah. Nah, idola El ninggalin anak buat pacaran etica garis bawah astari 91. Ravatar kan sama tiata baik-baik aja lagian Ravatar bisa minum susu formula Duko Anakku aja, GPP ditinggal beberapa hari minum susu Formula du Bagi mau ibadah, kok dijelek-jelek, back to sih. Astagfirullah, tribunstyle.com garis miring, Melia Istighfaroh.